bukan pola empat empat dua cuy <laughs> oh, ya gimana kabar kalian semua oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ini cuy ini cuy ini asia tujuh tujuh mamen ya situ surat paling nggak coranjayanjay anjay. baru main langsung dikasih gratisan lur tibet dua belas ribu dong ada isi dong lebih angel tolong dulu atu anjing mas nice, hijau gua cincin dong dua oke okay, cakep ungu gua ungu janda konek cuy nice sir. cincin gua konek nih lor sup manis dipecur atu 39.000 39 ribu atu bre waw, anjing 54 ribu bre wak angka atu anu ungu janda gua pecah lagi wok. angka anjing oke okay, nice kali 5 tambahin tuh cok tambahin nah ditambahin lah wak 53 ribu wak uh, anjing gak mau cok pangsat benar itu bawa arsnya malah dapat petir merah sih ya udah berapa kali pecah itu lur ya, kira nah, nggak apa, apa lah nggak apa, apa lah awalannya sih ya. Nyesel nah, so, kira pakai delapan cuy, udah 500 ribu anjir anjir. Oke cakep ya kemenangan gua connect cuy, cakep hijau gua connect kuning kuning dulu kuning, kuning, nah biru juga nggak apa kuning ungu kuning ungu sayang, kidi kagak dikasih kuning gua cuy. Aduh aduh naiklah ya naiklah ya tujuh ratus lima ribu nah ini dah nggak mau tahu gue petir dikasih petir atu anjing anjing di petir ratu kemp rewok kalau mau berpaparibu wah tahi mulu tahi tahi tahi wah wah pranktek rewok lah anjing bener lam gratisan agak mau diledakin loh lur wah harusnya profit berdetik, warga profit digital lebih, coy, anjir bener lah, lancet nih mbak ya, enggak, okay. merah tuh kasih merah, nah hijau sekarang hijau-hijau, wah birunya dulu baru cincin, ya sekarang cincinnya turunin, tidak gitu makotanya kasih kajibana <gak> mau saya nggak apa-apa loh enggak apa-apa oke okay, naik cuy langsung naik mamenku langsung naik gua langsung naik biji biji biji biji biji tempat deh deh buat terbaik kan? salah kan gak salah di Asia 77 lur ya model tiga ratus lima puluh enam langsung auto kayak kita cuy auto WD, wd cuy ya udah jadi naik ini 2 juta lebih cuy huh? masih gak percaya kalian asli ya, harus gitu dan empat juga cocok kalau nggak gacor nggak bakalan gue cobain menu sini cok nggak bakal gue cobain menu sini cok sekarang situsnya gacor makanya gua cobain cuy oke naik cuy udah juta seratus ya kan cuy masih ada lima putaran lagi cuy ya. kalem dulu lah kalem ini saldo gua cuy lihat saldo gua ha, ha. udah naik aja saldo gua mamem mamem terbaik lah Ih, nggak sia-sia dari nggak salah tempat ya cuy ya gua nggak salah tempat nggak depo di sini cuy ya. coba gua ganti centeng sekarang di quick ya cuy double cuy masih gua tipping dan skip layar masih gua tipping gua putar lagi di 10 cuy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 kalian gua sendok pola ke manual dulu cuy kita cari-cari dulu polanya yang bagus tuh, ya gua lagi uh apaan tuh cincin gua tuh gak dipetir anjing anjing anjing anjing anjing anjing kalau gitu kita buy lah ya gua turunin dulu di bed 240 cuy ya gua buy 240 cuy ya, karena cincinnya gede eh, 480 lah 480 lah kekecilan lah kita gunakin 480 di 2 juta lah paling kalaupun jom zonnya dapatnya di 2 juta lor ya it's okay lah masih oke okay lor cuman lagi yang kasih yang terbaik dong ayo dong pesirnya dulu dong bang bang betul mana bang bang lu jauh Konek oh nice dapet tambahan coi ya keter 3 coi ya gua sentak lagi lor ya semoga ini semoga ini. nah tuh cuman dengan di prank-prank lagi cuman lah wih ngebui ini. Connect lu Connect aku cok Aduh biji Connect aku jauh Wih goblok Connect astaga Petirnya dulu dong Coba petirnya coy Oke petir kali tiga ngesel ya apa-apa Merahnya connect nih Nah pintar Petir lagi atuh cok Petir lagi tuh cok Kuyuh huh Melit amat lu petir amat Konek loh, hmm. ih gak konek ungu gua cok, gua kira konek cok. Aduh, bisa ngejemal loh. Woi, cincin satu lagi tuh. Nah, pinternya. petir lagi tuh Petir lawak tambahin lawak kali seminggu gak apa-apa lah. Kolek benda tai, udah Masih gua ketemu gitu, coba petir, petir yang bagus sih ponet lo, aku konek lagi cuy. Abis ngasih JP kayak gini cuy, ya. abis ngasih JP masih kayak gini jauh, cuy ya. situ kadang aku tuh merasa benci dengan Zeus cuy. Kalau udah bisa ngasih ngasih ngasih JP itu pasti langsung babuk Zeus. kan pas kan di dua juta loh ya. Waduh. Celakalah, celakalah, kalian-kalian doa lah. Pokoknya, makasih buat kalian semua yang sudah like like cuy. Oh kalau kalian suka jangan lupa kalian share lagi cuy ya. Kecik